Alhamdulillah, panen pisang dari belakang rumah. Pisangnya besar-besar banget. Mau kita apain ini pagi ini? Kita masak apa ya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, pagi ini kita buat cemilan ya. Buat hari ini, ini ada santan. Kita hidupin apinya ya. Oke, tadi saya sudah potong-potong kecil ya pisangnya nah ini kita masukkan lima lembar daun pandan biar wangi Oke teman-teman kita masukkan irisan pisang ya tadi sudah saya iris-iris Oke kita terus aduk ya teman-teman agar santannya tidak pecah ya nah ini sudah mulai mendidih kita masukkan 2 sendok garam kemudian kita masukkan juga 3 sendok gula pasir sebagai penguat rasa ya. Agar manisnya lebih mantap. Dan juga saya di sini masukkan 4 butir gula merah. Nah, untuk banyaknya gula itu tergantung selera teman-teman ya. Oke ini kita terus aduk ya sampai nanti matangnya Oke teman-teman sudah mendidih ya Alhamdulillah Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa klik like-nya dan subscribe-nya dan tinggalkan jejaknya di kolom komentar Dan share agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video ini See you next time Thanks for watching Dadah